Harga sejumlah komoditas pangan tercatat turun pada hari ini, Senin, 3 Oktober 2022. Penurunan harga terjadi pada cabai rawit merah, ayam ras dan telur. Dilansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Pipsn, Senin, 3 Oktober 2022, pukul 8.30 WIB, harga cabai rawit merah mengalami penurunan 0,31% jadi Rp64.050 per kilogram, kilogram, di rata-rata pasar tradisional se-Indonesia. Kemudian, harga cabai merah keriting juga turun 0,94% jadi Rp52.500 per kilo, cabai merah besar turun 0,29% jadi Rp50.700 per kilo. Namun, harga cabai rawit hijau naik 0,32% jadi Rp47.200 per kilo. Selanjutnya, harga bawang merah juga naik 0,14% persen jadi Rp35.250 per kilo dan harga daging sapi naik 0,12% jadi Rp128.100 per kilo. Harga beras kualitas medium I juga tercatat naik 0,41%, pada hari ini jadi Rp12.150 per kilo. Sementara itu, harga beras kualitas bawah tetap di Rp11.000 per kilo, kualitas bawah Rp10.750 per kilo, beras kualitas Super i13.400 e per kilo dan kualitas Super i13.050 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 5 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.